tertandingi mengamuk undian Yuan Power liar membentang di seluruh area. Aroma berdarah kental bercampur dengan hasrat membunuh merasuki langit. Pada saat ini, tampak seolah-olah langit telah diwarnai merah gelap. Medan berbatu yang luas saat ini berada dalam kekacauan total. Dua torrens berbenturan. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Yuan Power beredar dan banyak seni bela diri dilepaskan. Akhirnya. Itu ganas diarahkan oleh banyak individu bermata merah pada musuh di depan mereka. Pertarungan semrawut itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, putus asa. Ledakan, cahaya merah tua yang padat naik dari medan perang. King huan, -huan duduk di tengah-tengah gugusan cahaya ini. Crimsonnya Heavenly Phoenix sitar ditempatkan di atas lututnya. Sepasang tangan jadelike yang halus dan sempurna berkilauan dengan fluoresensi samar ketika mereka mendarat di sitar. Saat ini, ada dua orang dengan senyum dingin berdiri di depan Ying Huan-Huan. Mereka berdua adalah Jenderal Roger Bang Yuan, dan sudah melangkah ke tahap sembilan Yuan Nirvana. Dalam beberapa menit sebelumnya, mereka berdua telah melukai lebih dari selusin murid Daosek. Habiskan dia, dua Jenderal Roger Bang Yuan ini mengunci Ying Huan-Huan, yang menghalangi mereka. Mereka bertukar pandang. Sebelum mereka segera bergegas secara serentak dengan cara yang sangat terkoordinasi dengan baik Wajah Ying Huan-Huan yang biasanya cantik dan ceria dipenuhi embun beku saat dia menyaksikan keduanya menuduhnya dengan ekspresi galak Mata besarnya menatap dua jenderal roh gerbang yuan Sementara warna biru sedingin es melonjak jauh di dalam matanya Ledakan, jari-jari halus memetik senar sitar Segera setelah itu mereka tiba-tiba menjentikkan ketika musik sitar merdu terdengar. Dua gelombang sonic crimson yang sangat liar dan ganas meluncur dalam sekejap. Mereka memiliki kecepatan yang sangat mengejutkan saat mereka dengan ganas menabrak dua sosok yang mengisi daya. Bang, gelombang sonic meledak di tubuh duo ini. Sebuah kekuatan yang tidak terkendali dan agresif secara langsung menyentak kembali keduanya sampai mereka mundur dengan menyedihkan. Mata mereka sudah penuh dengan ekspresi serius ketika mereka mendarat di tanah lagi. Ying Huan-Huan saat ini juga telah membuat terobosan ke tahap 9 Yuan Nirvana beberapa hari yang lalu. Dengan bantuan sitar langit surgawi yang dimilikinya, dia sudah bisa menghentikan dua jenderal gerbang Yuan sendirian. Kalian berdua sekarang akan membayar untuk melukai murid Dao Sek Aku. Laura dingin menutupi wajah Ying Huan-Huan. Matanya sedingin es ketika dia mengamati keduanya yang memiliki kejutan di wajah mereka. Segera setelah itu, tangan halus itu tiba-tiba jatuh. Dan cahaya merah tua yang bercampur dengan gelombang sonik yang jelas bergema. Serangan gelombang sonik tajam menyapu dua jenderal roh Gerbang Yuan dari semua arah. Gerbang Yuan masih memiliki empat jenderal roh. King Ye melirik medan perang Ying Huan-Huan di kejauhan. Segera setelah itu, Matanya dengan muram memandang ke empat arah lainnya. Murid-murid gerbang Yuan di tempat-tempat itu memiliki momentum yang sangat sengit saat dipimpin oleh empat jenderal roh lainnya. Aku akan berurusan dengan salah satu dari mereka, kakak senior dari Aula Banjir, Muli, menyatakan dengan suara yang dalam. Dia cukup kuat untuk bertarung dengan sembilan ahli panggung Nirvana Yuan, meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan pihak lain. Berhenti satu seharusnya tidak menjadi masalah Aku juga hanya bisa berurusan dengan salah satu dari mereka King Ye mengepalkan giginya Ia juga berhasil mengalami kesengsaraan Nirvana selama periode waktu ini Dan telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana Kekuatan ini, bagaimanapun, hanya setara dengan satu semangat jenderal Lagi pula, dia tidak memiliki harta Yuan murni yang membantunya apa yang harus kita lakukan tentang dua lainnya? Muli mengerutkan kening, sangat sulit bagi seorang murid biasa untuk berurusan dengan sembilan praktisi tahap Yuan Nirvana. Jika mereka dibiarkan sendiri, itu akan menjadi pukulan yang luar biasa terhadap moral para murid. Ye merajut alisnya dengan erat, merasa tidak berdaya. Gerbang Yuan lebih kuat dari mereka. Yang bisa mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik dalam situasi seperti itu. Serahkan dua yang terakhir padaku. Suara jernih tiba-tiba terdengar dari samping, sementara King Ye merasa tidak berdaya. Setelah itu, King Ye melihat sosok ramping dalam gaun hitam gelap membawa sabit hitam raksasa besar saat dia berjalan keluar. Yang mengejutkannya itu adalah King Tan. "Kamu, duo King Ye, tertegun saat mereka menatap King Tan. Aku akan berurusan dengan mereka berdua." King Tan melihat ke arah dua jenderal roh gerbang Yuan. Dia mencengkeram tongkat hitam di tangannya dan mengulangi dirinya sendiri. Apakah kamu dapat mengatur? King Ye tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia sedikit khawatir King Tan berusaha pamer. Haruskah kecelakaan terjadi? King Tan meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun sebagai jawaban. Segera setelah itu, King Ye merasakan cahaya hitam yang sangat gelap dan jahat tiba-tiba muncul dari tubuh King Tan. Udara di mana cahaya hitam menyebar tampak bahkan menunjukkan jejak pemadatan. Sungguh kekuatan Yuan yang gelap dan mengerikan. King Ye dan Muli terkejut ketika mereka menyaksikan King Tan. Yang terbungkus cahaya hitam. Yuan power yang terakhir sedikit berbeda dari milik mereka. Kekuatan Yuan mereka adalah campuran Ying dan Yang. Bagaimanapun, kekuatan Yuan King Tan adalah Yin yang sangat murni. Aku akan keluar. King Tan tidak punya niat untuk tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosoknya yang cantik berubah menjadi kilatan cahaya hitam saat itu keluar. Akhirnya, tongkatnya menari-nari, dan dua lampu hitam yang luar biasa gelap dan dingin menyapu kedua jenderal roh gerbang Yuan itu. Ku, dari mana gadis kecil ini berasal? Kamu mencari mati?" petik 2. dua. Dua jenderal roh segera tertawa marah ketika mereka melihat bahwa Kintan sebenarnya berani menyerang mereka. Mereka bergerak dan menerkam seperti harimau dan macan tutul. Angin kelapa yang ganas dan tak terkendali menyelimuti Kintan. Swosh swosh. Kintan tidak mundur saat menghadapi serangan mereka. Sebuah kilatan dingin yang aneh berkedip pada tongkat hitam di tangannya dan tiba-tiba membelah ke depan di saat berikutnya. Ci, stikle itu mengenai. Itu mungkin untuk melihat ruang di depannya yang terkoyak saat retakan terbentuk. Dalam sekejap, Bilah tajam muncul di atas kepala Jenderal Roh. Sepertinya serangan Kintan telah menembus ruang. Dentang, cahaya pedang melesat keluar dari samping dan memblokir pedang yang turun. Baru kemudian Roh umum mundur dengan panik. Namun, sepotong daging di bagian atas kepalanya sudah dibelah. Segera, darah segar mulai mengalir ke bawah. Hati-hati, lengket di tangannya sedikit aneh. Mata Jenderal Roh lain mengeras setelah melihat ini dan berteriak dengan suara rendah. King Tan melirik kedua wajah yang terkejut itu, tanpa basa-basi lagi. Tongkat hitam di tangannya diayunkan sekali lagi. Angin tajam menyapu lagi, membungkus duo di dalamnya. Kedua jenderal roh itu juga tidak berani menjadi sedikit lambat ketika mereka buru-buru fokus dan bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Kita juga harus mulai. King Ye dan Muli menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa King Tan sebenarnya mampu menghentikan dua jenderal roh. Mereka saling bertukar pandang, sebelum tubuh mereka terbang dan bergegas ke medan perang bersama. Akhirnya, mereka memblokir dua jenderal roh gerbang Yuan terakhir. Bang Bang, teriakan perang melonjak dari medan berbatu ke langit. Sekilas, semua orang bermata merah dan haus darah. Kadang-kadang, seseorang akan memuntahkan darah saat dia dikirim terbang mundur. Mereka akan mendarat di luar medan perang, dan tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Kedua belah pihak tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertarung. Ini bukan kompetisi sparing. Sebaliknya, itu adalah pertarungan sejati antara musuh. Sekelompok besar murid sembilan surga Agung Istana Kemurnian berdiri di gunung agak jauh dari daerah berbatu. Pada saat ini, ada sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka menyaksikan pertempuran hidup dan mati di depan mereka. Cahaya merah terus terpantul di mata mereka. Mereka semua terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan. Permusuhan antara Dao Sekte dan Gerbang Yuan memang sulit untuk menengahi seseorang dalam kerumunan menghela nafas. Para murid Sekte Dao dan Gerbang Yuan seperti musuh yang sangat tidak masuk akal ketika mereka bertemu selama kompetisi Sekte Besar. Ketika mereka bertempur, seolah-olah mereka memiliki pembalasan yang tak dapat didamaikan dengan pihak lain. Kekuatan keseluruhan murid-murid gerbang Yuan adalah setelah semua sedikit lebih kuat, agak tidak bijaksana bagi Dao Sekte untuk bertarung melawan mereka dengan cara ini. Wu Kun menyaksikan medan perang merah darah di depannya. Matanya berisi ekspresi agak muram saat dia berbicara. Betul, selain itu, aku bertanya-tanya di mana Lindong Dao Sekte telah lari ke. Mungkinkah dia benar-benar takut pada Yuan Chang dan tidak berani menunjukkan dirinya? Seseorang menyela. Kakak Lindung tidak takut pada Yuan Chang Seseorang di samping segera mengeluarkan bantahan saat suara itu terdengar Orang itu memiringkan kepalanya untuk melihat Hanya untuk melihat bahwa itu adalah Su Ruo, Yang memiliki kemarahan di wajahnya yang cantik Segera Dia tertawa datar dan tidak berani berbicara lebih jauh Mata Su Ruo menoleh ke medan perang di bawah Pertarungan di sana sangat tragis Kematian dan cedera secara bertahap muncul di antara para murid Dao Sekte. Teriakan sengsara yang terdengar satu demi satu jelas mengatakan kepada Suruo bahwa ini bukan lagi latihan perdebatan. Sebaliknya, itu adalah medan perang sejati. Pertempuran paling kritis masih terjadi antara Chen Gui dan Yuan Chang. Wu Kun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas monstrous Yuan Power melonjak liar dari tempat itu ketika dua sosok seperti hantu saling berpapasan dengan kecepatan kilat. Suara seperti guntur rendah bisa terdengar setiap kali mereka bertabrakan. Kakak senior Wu Kun, yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Seorang murid bertanya, Wu Kun sedikit ragu ketika mendengar ini. Baru kemudian dia menjawab, King mengatakan bahwa Yuan Chang adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan dia akan mengalami kesulitan mengalahkannya. Chen Gui mungkin juga memiliki reputasi yang cukup kuat. Tapi mungkin, Yuan Chang akan memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Petik 2 Suruo di sampingnya merasakan jantungnya sedikit menegang ketika mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menoleh. Mata miliknya sedikit cemas saat dia melihat cakrawala. Dia tahu bahwa sekali Chen Gui dikalahkan di tangan Yuan Chang. Dao Sekte akan menderita kekalahan total. Kakak Lindong, kamu harus cepat kembali. Dua sinar cahaya bergegas melewati langit dengan kecepatan ekstrim jauh dari lokasi di mana pertempuran besar telah meletus. Boom Sonik rendah yang diciptakan dari kecepatan tinggi mereka menarik banyak tatapan dari bawah. Ekspresi Lindong mengejek, dia mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Tampaknya ada aroma berdarah menyebar dari tempat itu. Kakak senior siau-siau, kalian semua harus menungguku. Lindung Lindong mengepalkan tangannya dengan erat. Sayap naga hijau di punggungnya mengepak saat kecepatannya sekali lagi melonjak hingga batasnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 801, Emblem Roh Yuan Chang. Kekuatan Yuan yang mengerikan melonjak di langit yang jauh. Dua sosok cahaya merobek langit sambil disertai dengan gelombang yang sangat keras dan agresif. Akhirnya. Mereka bertabrakan dengan ledakan keras di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat penuh dengan emosi. Ledakan, tepukan guntur tiba-tiba bergemuruh saat mereka bertabrakan. Gelombang demi gelombang riak Iwan Power, yang terlihat dengan mata langsung menyebar terpisah. Dua sosok melesat ke belakang. Kaki mereka menginjak udara, sebelum akhirnya stabil. Yuan Chang melambaikan lengan bajunya, benar-benar menghilangkan kekuatan di dalam tubuhnya. Matanya menatap Chen Gui di kejauhan saat dia samar-samar tersenyum. Sudah lama sejak kita bertukar pukulan, tapi kamu memang sedikit membaik. Demikian juga, Chen Gui mengepalkan tangannya. Yuan Power hitam ke abu-abuan pergi dan berkumpul di telapak tangannya. Dia melirik Yuan Chang dengan acuh tak acuh sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Tampaknya murid-murid Dao Sekte tidak cocok untuk gerbang Yuan. Kami, Yuan Chang, tersenyum melihat daerah di bawah ini. Itu jelas bahwa gerbang Yuan telah memperoleh posisi atas dalam pertempuran kacau antara kedua pihak. Chen Gui sedikit mengernyit, dia melihat ke tempat King Tan berada. Khawatir tanpa sadar melintas di matanya ketika dia melihat bahwa yang terakhir sebenarnya menghadapi 29 ahli panggung Yuan Nirvana sendiri. Meskipun dia jelas menyadari beberapa teknik juniornya ini, dia mungkin akan sangat dimarahi oleh tuan mereka jika ada sesuatu yang terjadi padanya di sini. Sepertinya, aku harus mengalahkanmu dulu. Mata Chen Gui berkedip saat dia berkata perlahan. Moral gerbang Yuan pasti akan mendapat pukulan besar jika dia mengalahkan Yuan Chang. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Senyum lucu muncul di bibir Yuan Chang saat dia tertawa. Chen Gui tidak berbicara. Dia hanya perlahan menggulung lengan bajunya. Segera setelah itu, benang hitam aneh merembes keluar dari bawah kulitnya. Dalam sepersekian detik. Mereka menyebabkan kedua lengannya menjadi hitam pekat sebagai tinta. Kuku-kukunya yang tajam diliputi oleh cahaya hitam. Sementara samar-samar memancarkan rasa dingin yang aneh. Mata Yuan Chang menyipit saat dia melihat ini dari jauh. Tatapan dingin di matanya menjadi lebih dingin. Bang, ekspresi Pang Tong galak. Kepalaan Yuan powernya tertutup dengan kejam menabrak dada seorang murid gerbang Yuan. Kekuatan ganas dan keras secara langsung menyebabkan dada yang terakhir tenggelam. Murid Yuan Get itu memuntahkan seteguk darah segar saat ia lemah jatuh. Kakak Pang, berhati-hatilah. Sebuah tangisan tiba-tiba terdengar di belakangnya ketika Pang Tong memberikan pukulan fatal kepada murid gerbang Yuan di depannya dengan pukulan. Segera setelah itu, jantungnya menggigil ketika tubuhnya tiba-tiba bergeser ke kiri. Ci Cahaya pedang tajam melintas dan langsung menelusuri lengan Pang Tong, Membentuk luka berdarah yang membuat tulangnya terlihat. Darah segar segera menyembur keluar. Swoosh. Ketika pedang menyala gagal menyerang tempat fatal pangtong. Murid Yuan Get itu segera melangkah maju dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pedang di tangannya seperti ular beludak yang dimaksudkan untuk menyerang tenggorokan pangtong. Dentang-dentang. Sebuah sosok melangkah maju dari belakang pangtong tepat saat pedang itu hendak ditembakkan. Pisau besar diayunkan seperti kincir angin dan secara langsung memblokir cahaya pedang dari murid gerbang Yuan itu. Segera setelah itu, bilahnya tersentak dan murid gerbang Yuan itu akhirnya muntah darah saat dia mundur. Kakak Pang, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Hao mundur dari pangtong. Dia menghapus darah di wajahnya saat dia bertanya. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Pang Tong menggelengkan kepalanya. Dia mengedarkan daya Yuan-nya dan menghentikan darah yang mengalir dari lengannya. Matanya menyapu sekeliling. Dan ekspresinya tenggelam. Perbedaan kekuatan kedua pihak sudah mulai terlihat saat pertempuran berdarah berlangsung. Beberapa murid Dao Sekte sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan Yuan Power. Situasinya tidak baik. Ekspresi Jiang Hao suram saat dia berkomentar dengan suara yang dalam. Bahkan murid yang lebih hebat seperti mereka sudah terluka pada saat ini. Kemungkinan bahwa luka-luka para murid lainnya bahkan lebih parah. Pang Tong mengangguk, namun, kedua belah pihak sudah berjuang sampai kehilangan kendali dan tidak ada cara untuk berhenti. Jika Lindong masih tidak bergegas dan kembali, kemungkinan kita benar-benar tidak akan bisa tahan lagi kakak perempuan senior Xiao Xiao dan kakak lelaki senior Wang Yan hampir tidak bisa menghentikan Ling Zhen dan Lei Qian. Kata Jiang Hao, berhentilah mengucapkan omong kosong seperti itu. Saudara Junior, Lin Dong mencapai tepat waktu. Pang Tong mengerutkan kening dan mencaci. Dia baru saja akan menyerang lagi. Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan dia melihat tempat tertinggi di langit. Fluktuasi yang sangat besar dipancarkan dari tempat itu. Riak itu sangat megah. Oleh karena itu, itu segera menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka semua melihat bahwa lengan hitam Chen Gui dipancarkan sinar cahaya hitam di tengah-tengah kekuasaan Yuan Hitam keabu abuan di langit. Sungguh riak yang kuat, Chen Gui berencana untuk memberikan pukulan mematikan. Sepertinya dia berniat untuk dengan cepat mengalahkan lawannya. Namun. Yuan Chang tidak mudah, semua mata tertuju pada titik tertinggi di langit Mereka tahu bahwa pertempuran di sana akan menentukan pemenang pertempuran hebat antara kedua belah pihak Terlepas dari apakah itu Chen Gui atau Yuan Chang yang dikalahkan Itu akan menghasilkan pukulan besar terhadap moral pihak mereka Bang Bang, cahaya hitam mengerikan berkumpul di belakang Chen Gui. Detik berikutnya Matanya tiba-tiba menjadi tajam saat dia melangkah maju sementara tangannya melengkung menjadi cakar. Selanjutnya, ia meraih Yuan Chang melintasi ruang yang jauh. Cakar hantu kegelapan surgawi yang hebat. Sebuah suara yang dalam keluar dari mulut Chen Gui pada saat ini. Segera setelah itu, hantu menusuk yang tak terhitung jumlahnya seperti pekikan terdengar di langit. Cahaya hitam keabu-abuan diaglomerasi dan benar-benar berubah menjadi cakar hantu kegelapan setinggi 100 kaki. Angin jahat bertiup dari cakar hantu ini. Bang, cakar hantu kegelapan langsung menembus melalui ruang kosong. Itu berisi fluktuasi yang menakutkan gelap dan tangguh karena mencakar Yuan Chang dengan kejam. Haha, apakah ini seni bela diri yang kamu, Chen Gui, paling banggakan? Sama juga. Hari ini aku akan benar-benar menghancurkan seni bela diri ini di depan semua orang. Petik dua. Yuan Chang menyaksikan cakar hantu yang tiba yang disertai dengan fluktuasi yang menakutkan. Dia tidak mengelak, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan Raksasa bersiul seperti gelombang raksasa di belakangnya. Yuan God Codex, Heavenly Yuan Hand. Yuan Chang mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya saat jatuh sambil tertawa keras. Gemuruh, Yuan Power yang luar biasa luas dan perkasa bersiul dari belakangnya. Itu berubah menjadi tangan Yuan Power Raksasa yang tingginya ratusan kaki di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang dunia tampaknya dikumpulkan di tangan Raksasa itu. Bang, saat tangan Yuan Power Titanic yang menghapus matahari terbentuk, ia dengan ganas menamparkan keluar. Detik berikutnya, itu bertabrakan dengan keras dengan cakar hantu kegelapan di depan banyak mata. Bang-bang-bang, suara gemuruh menggema panik pada saat dampak. Cakar hantu dan tangan Titanic terus memancarkan undulasi mengamuk di langit dalam upaya untuk menghancurkan pihak lain. Namun pada saat ini, jelas bahwa kekuatan kedua belah pihak sama. Oleh karena itu, Terlepas dari seberapa liar dan keras fluktuasi itu, tak satu pun dari serangan itu bisa mendapatkan keuntungan yang jelas. Undian ya, semua orang tanpa sadar bergumam ketika mereka menyaksikan jalan buntu di langit. Di langit, Yuan Chang tampaknya telah mendengar banyak gumaman. Segera, seringai melintas di matanya. Senyum aneh di bibirnya semakin lebar. Chen Gui, aku telah mengatakan bahwa kamu akan menyesal. Yuan Chang menatap Chen Gui dari jauh. Dia tertawa pelan dan kedua tangannya dengan cepat membentuk satu set segel yang tidak biasa. Mengikuti transformasi segel tangannya, simbol misterius samar-samar muncul di dahi Yuan Chang. Lambang roh, Chen Gui segera memperhatikan simbol di dahi Yuan Chang. Segera, pupil matanya tiba-tiba menyusut ketika ekspresi terguncang muncul di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Chang ini benar-benar mendapatkan lambang roh. Apakah kamu menemukannya? Yuan Chang menatap perubahan drastis dalam ekspresi Chen Gui. Senyum aneh di wajahnya sekarang memiliki keganasan tambahan di dalamnya. Segera, simbol di dahinya tiba-tiba berkedip. Sementara aura Yuan Chang tiba-tiba melonjak begitu itu terjadi. Bang-bang, saat aura Yuan Chang melonjak, tangan Yuan Power Titanic segera menjadi lebih kuat. Ukurannya membengkak dan dengan erat meraih cakar hantu kegelapan. Kekuatan menakutkan dilepaskan dan retakan segera muncul pada cakar hantu kegelapan. Pecah. Yuan Chang tiba-tiba menangis dengan dingin. Segera setelah itu, semua orang bisa mendengar dering suara yang jelas di udara. Cakar hantu kegelapan dihancurkan dengan paksa. Ur, Chen Gui mengeluarkan erangan teredam dari tenggorokannya ketika cakar hantu kegelapan pecah. Ekspresi pucat melintas di wajahnya. Aku telah memberimu pilihan untuk hidup, tetapi kamu menolak untuk menerimanya. Jangan salahkan aku karena tanpa belas kasihan. Ganasnya melintas di mata Yuan Chang setelah dia menang di bursa. Dia mengambil langkah ke depan dan tangan Yuan Power Raksasa langsung merobek ruang dan dengan kejam menepuk Chen Gui. Bayangannya memblokir semua jalur retret Chen Gui dalam sekejap. Setelah itu... Tangan raksasa tanpa ampun menabrak tubuhnya di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Bang, suara rendah dan dalam menyebabkan jantung semua orang bergetar hebat. Sebuah cahaya hitam jatuh dari langit. Dan pada akhirnya, jatuh ke tanah. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menyebabkan lubang yang sangat dalam terbentuk di tanah. Ekspresi Chen Gui pucat pasti saat dia berbaring di dalam lubang. Topengnya pecah, memperlihatkan wajahnya yang pucat. Darah juga mengalir dari tubuhnya. Jelas, luka-lukanya tidak ringan. Wajah Yuan Chang sangat dingin saat dia menyaksikan Chen Gui terluka oleh serangannya. Dengan tawa menyeramkan, pedang logam hitam muncul saat dia mengepalkan tangannya. Selanjutnya, cahaya pedang tajam menembak ke arah kepala Chen Gui. Jelas bahwa dia bermaksud untuk membunuh yang terakhir, ledakan. Namun, Musik sitar tiba-tiba muncul ketika pedang ini masih seratus kaki dari Chen Gui. Pada saat yang sama, gelombang sonik merah mengalir dari kejauhan dan menghalangi cahaya pedang. Oh, mata Yuan Chang menjadi dingin ketika dia melihat halangan yang tiba-tiba ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat cahaya merah naik dari jarak jauh. Seorang wanita muda yang memegang sitar merah tua dengan dingin menatap tatapannya. Dua jenderal Roger gerbang Yuan sudah runtuh dengan lemah di tanah di bawah ini. Jelas, kekuatan gabungan mereka telah dikalahkan oleh Ying Huan-Huan, yang memegang sitar Phoenix Surgawi. Setelah maju ke tahap 9 Yuan Nirvana, Ying Huan-Huan jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Harta Yuan Murnia, Yuan Chang melirik sitar langit Surgawi di tangan Ying Huan-Huan. Segera setelah itu, dia mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa bertarung denganku dengan mengandalkan item itu? King Huan Huan naik ke langit. Dia menatap Chen Gui yang terluka parah. Dan mengepalkan giginya yang putih-pucat. Kilau biru sedingin es melintas jauh di dalam matanya yang besar. Akhirnya, dia duduk di langit. Dari kelihatannya, dia berniat menghentikan Yuan Chang. Haha, apakah Dao Sekte benar-benar tidak memiliki orang lain? Bahkan seorang gadis kecil harus melangkah. Yuan Chang tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan diejek ketika melihat adegan ini. Ada juga diriku sendiri, suara Yuan Chang baru saja terdengar ketika teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan seorang wanita muda berpakaian hitam dengan tongkat hitam di tangannya bergegas. Setelah itu, dia muncul di samping Ying Huan Huan. Sosok ramping itu adalah King Tan, yang juga telah mengalahkan dua jenderal roh lainnya. Kedua wanita itu mungkin muda, tetapi prestasi pertempuran yang mereka peroleh cukup luar biasa. Harta Yuan murni lainnya, mata Yuan Chang sedikit kedinginan saat dia memandang Kintan Pupil matanya sedikit menyusut saat mereka menyapu sabit hitam di tangannya. Di seluruh area, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub.